di Tanah Jawa tepatnya di Karangbong pajarakan kecamatan keraksaan Probolinggo Jawa Timur ada sosok wali Allah bernama Kiai Haji Muhammad Hasan. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau termasuk salah satu wali Allah yang memiliki karomah yang luar biasa. Di antara karomahnya, suatu ketika saat ada seorang haji hendak bertamu kepada Kiai Hasan. Untuk mempermudah perjalanannya, Pak Haji ini menyewa mobil yang kebetulan sopirnya adalah seorang Habib. Hanya saja, Pak Haji ini tidak tahu kalau sopirnya adalah seorang Habib. Sebelum tamu Kiai Hasan tersebut tiba, Kiai berpesan pada anak-anaknya, tolong kamar dirapikan, kita mau kedatangan Habib. Habibnya siapa? Tanya putra Kiai Hasan, nanti saya tunjukkan kalau sudah datang, jawab Kiai Hasan. Setelah Pak Haji itu tiba di rumah Kiai Hasan, Kiai Hasan bertanya pada Haji itu, Ji, supirmu di mana? Sopir saya tidur di mobil Kiai, jawab Pak Haji. Saya mau dekati dia, boleh ya? Kiai meminta izin. Setelah mendekat pada sopir tadi, Kiai Hasan membangunkannya. Bip, bangun Bip. Sopir itu kaget, karena seumur-umur tidak ada yang manggil dia Habib. Ternyata sopir tersebut bermarga Al-Jufri. Kiai Hasan ditanya, dari mana beliau tahu kalau sopir itu adalah seorang Habib? Beliau menjawab, dari bau keringatnya, karena bau keringatnya sama dengan bau keringat kanjeng Nabi. Salah satu karomah al-makfurullah Kiai Hasan Genggong, diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Mushar Situbondo. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari selepas sholat Jumat, Almarhum Kiai Hasan turun dari Masjid Jami Al-Barokah Genggong menuju kediaman beliau. Dalam perjalanan antara masjid dan kediamannya, beliau berjalan sambil berteriak mengucap, Inalilah, inalilah, sambil menghentak hentakan tangannya yang kelihatan basah. Pada waktu itu jam menunjukkan jam satu siang. Setelah itu, tepat pada hari Senin pagi, ketika almarhum Kiai Hasan Sepuh menemui tamunya yang juga terdapat Kiai Ahmad Muzar, datang dua orang tamu menghadap Kiai Hasan Sepuh. Dari wajah mereka merautkan paras kelelahan seakan-akan baru mengalami musibah yang begitu hebat. Tak kala dua orang tersebut bertemu dan melihat wajah almarhum Kiai Hasan sepuh, terlontarlah ucapan dari salah seorang dari keduanya. Ini orang yang menolong kita tiga hari yang lalu, ucapnya. Bersamaan dengan itu, Almarhum Kiai Hasan sepuh mengucapkan Alhamdulillah sebanyak tiga kali dengan wajah yang berseri-seri. Dari kejadian tersebut membuat heran Kiai Ahmad Muzhar dan beliau mengambil keputusan untuk bertanya kepada kedua tamu tersebut, sehingga berceritalah tamu tersebut. Tiga hari yang lalu, yaitu hari Jumat, kami berdua dan beberapa teman yang lain menaiki perahu menuju Banjarmasin, tiba-tiba perahu oleng akibat angin topan dan perahu kami tak tertolong lagi. Namun kami sempat diselamatkan berkat kehadiran dan pertolongan yang datang dari seorang sepuh yang tidak kami kenal, waktu itu menunjukkan sekitar jam 1 siang atau Ba'da Jumat. Setelah itu kami sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi, hingga kami terdampar di tepi pantai keraksaan. Lalu setelah kami sadar, kami merasa sangat gembira dan bersyukur karena masih terselamatkan dari bencana itu. Dan kami ingat bahwa yang menolong kami dari malapetaka tiga hari yang lalu itu adalah orang tua yang nampaknya sangat alim. Hingga hati kami terdorong untuk bersilaturahim kepada kiai yang sepuh yang dekat dengan tempat kami terdampar. Setelah kami bertanya kepada orang-orang yang kami jumpai... Adakah di sekitar tempat ini seorang kiai yang sepuh? Lalu kami disuruh menuju ke tempat ini. Setelah sampai di sini, ternyata orang yang menolong kami waktu itu adalah orang ini, sambil menunjuk kepada sosok kiai Hasan sepuh. Dikisahkan juga bagaimana kuatnya Ikatan Batin Kiai Hasan sepuh dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, penyusun maulid Simtud duror. Walaupun tidak pernah bertemu secara zahir, di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi ada seorang Aulia Allah bernama Habib Abdul Qadir bin Kutban Assegaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemarannya bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa. Bahkan juga sampai ke kediaman Kiai Haji Hasan Sepuh. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan menggunakan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan Habib bagaimana kabarnya Habib Ali Al-Habshi Seyuhun ditanya seperti itu Habib Abdul Qodir terkejut dan terheran-heran bagaimana bisa Kiai Hasan sepuh mengenali Habib Ali al Habsyi Seyuhun Sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut, Yaman, dan Habib Ali Al-Habshi Seiwun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata, Habib Ali Al-Habshi Seiwun itu kulitnya seperti ini. Wajahnya begini, kalau beliau duduk seperti ini, jalannya seperti ini, di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini, di depannya ada masjid bernama Masjid Riyad dan tiangnya ada segini. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Kutban, takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail. Seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali al-Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Seiun Hadramaut Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian Habib Abdul Qadir bin Kutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari Tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Se'iwun untuk bertemu dengan Al-Habib Ali Al-Habshi. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Al-Habshi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan, Habib Ali Al-Habshi bertanya, Wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang Syekh bernama Hasan? Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan sepuh genggong. Beliau mengangguk mengiyakan, lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata, "Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini." Wajahnya seperti ini, duduknya begini, jalannya seperti ini, dan di rumahnya begini. Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Al-Habshi tentang Kiai Hasan, seolah keduanya adalah sahabat karib. Padahal Habib Ali Al-Habshi tidak pernah ke Indonesia. Maka dari itu, ketika Al-Habib Ali Al-Habshi Kuitang mengetahui ada tamunya yang datang adalah cucunya Kiai Hasan Sepuh, beliau langsung memeluknya dan berkata, "Kakek kita mempunyai hubungan batin yang sangat kuat. Demikianlah sedikit dari karomah-karomahnya Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong." Semoga kita mendapatkan barokah dari orang-orang soleh. Amin.